Sudah 14 hari, Daryl anak hilang di Subang masih penuh misteri. Dia hilang di rumah neneknya di kampung Cikaso Desa Kalijati Timur Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang. Anak hilang di Subang itu jadi perhatian karena sempat diviralkan diculik makhluk halus. Pada 24 April 2023, Daryl bersama orang tuanya, datang dari Jakarta untuk mudik ke Subang. Baru tiba di Subang pada 24 April, lalu sekira pukul 13.30, Darel tiba-tiba hilang. Darel datang ke Subang bersama orang tuanya menggunakan mobil rentalan. Kemal, sopir rentalan, sempat diwawancara soal hilangnya Darel dengan melihat kemungkinan bocah itu kembali ke Jakarta menggunakan mobil tersebut, dengan sembunyi-sembunyi, diungkap Kemal. Ia berangkat mengantarkan keluarga Darel dari Jakarta ke Subang, mulai pukul 10 WIB. Kala itu, Kemal masih melihat Darel aktif di dalam mobil hingga tiba di Subang. Saat makan siang, dia masih melihat ada Darel keluar mondar-mandri di rumah tersebut. Setelah zuhur, dia pulang ke Jakarta. Sebelum kembali ke Jakarta, Kemal sempat melihat gelagat aneh Darel. Sebab setibanya di Subang, Darrel sempat ogah turun dari mobil, namun setelah mungkin dibujuk, Darrel akhirnya mau keluar dari mobil, menurut dia, Darrel merupakan anak yang hyperaktif. Setelah istirahat sebentar, Kemal pun kembali ke mobilnya untuk pulang ke Jakarta, di momen itu, Kemal mengakui bahwa Darrel dan Kurnaisih tak ikut mengantarnya untuk kembali ke mobil guna kembali ke Jakarta. Fakta itu tampak berbeda dengan kesaksian Kurnaisi sebelumnya, tiba di Jakarta, Kemal shop mendengar Harudin menangis dan mengadukan bahwa anaknya hilang sekira pukul 14 WIB, untuk diketahui, pencarian darel tak cuma dilakukan keluarga dan warga sekitar. Polres Subang juga mengupayakan pencarian darel, hingga hari ini, polisi masih menggali keterangan sejumlah saksi dan juga dari pihak keluarga termasuk orang tua darel.